ma wa wa salim ala muhammadin wa anni qadirun wa sahbihin wa anta fi aqam bi ihsan ila yaumik. Amma ba'd fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wastaru umuruh bi rahmatillah faqina ulama ta wa billati atin Wa ta'ati Rasulihi sallallahu alaihi wa sallam Wa bintisani awamirihi Wajti nabi anjami'i nawami Wa bittiba'i sunnah Rasulihi sallallahu alaihi Wasallam. sallam Wa sunnatin ulaka'ir rasyidin Al-Mahdi'in R.A.W. Wa alamu ayyuhannas akot Bazal mutakin, <SILENCIO> wa an-nabawah ma'al mutakin. Bapak ibu kami senang beranggot, Alhamdulillah malam hari ini kita masih mendapatkan kenikmatan dan rahmat dari allah swt. Karunia nya allah yang terlimpah kepada kita. Sehingga kita diberi kemudahan Allah untuk mendatangi masjid sholah baik Allah Untuk mendapatkan nilai ibadah kepada Allah Untuk menambah catatan amal-amal kepada kita pada hari ini Dan yang terpenting adalah agar kita ini mendapatkan Kerindukan dari Allah Subhanahu wa Agar kita ini Menjadi orang yang beriman Hidup dalam keadaan beriman Kemudian Kita pun mati dalam keadaan Beriman nah, itu akan kita dapati Khusnul Khotimah Maka menjadi orang yang beriman itu merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Karena iman itu pilihan dari Allah Tidak semua diantara hamba-hambanya Allah itu Ditunjuk dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman Inna Allaha yuhtiddun Lima wa wa Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan kenikmatan berupa harta atau kenikmatan berupa dunia. Kepada Orang yang dicintai oleh Allah Juga kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah Orang yang beriman Dikasih nikmat, harta, dan dunia oleh Allah Orang yang tidak beriman pun juga diberi jatah Dalam urusan dunianya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Walakinlah yuk Walakin layu'til iman Tetapi dalam urusan keimanan Allah tidak akan memberikan iman Nikmat dinul islam ini Illa lima yuhibku Kecuali hanya orang yang dijin Dijinkan nah Itulah yang di Kalangkan oleh Allah Subhanahu Wataala, ya kasuhirokhmati Allah memberikan kekhususan terhadap rohmatnya kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wataala. Kalau orang tidak dikehendaki menjadi orang yang beriman, kalau orang tidak dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang dipilih oleh Allah beriman. Islam maka orang yang demikian itu minal fasirin termasuk orang-orang yang rugi. Termasuk orang-orang yang rugi. Maka iman dan Islam Bapak-bapak Ibu sekalian <tuh>. Iman dan Islam ini Kenikmatan yang nilainya itu Mahal sekali Karena nilainya mahal Maka harus kita jaga Dan kita pelihara. Perlu kita jaga Keberlangsungannya Keterus-terusannya Sampai Datang kepada kita Gusnul so, Kalau tidak kita jaga hasil nanti itu kita akan rugi Fidaro ini di dua tempat Di dunianya rugi Lalu di akhiratnya juga rugi Allah subhanahu wa ta'ala sudah banyak menerangkan di dalam Al-Qur'an Bahwa orang-orang yang beriman Dan orang-orang yang beramal sholat Itu derajatnya mulia dan tinggi di hadapan Allah Ta'ala Innalillahi na'amanu Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal sholat, mereka itulah kata Allah sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Demikian juga diterangkan oleh Allah di ayat yang lain bahwa orang-orang yang beriman dan beramal saleh Allah akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada mereka dengan sebab imannya yang benar, Nih. jadi ada orang yang mengaku beriman, berbuat baik, beramal soleh, tapi imannya tidak benar, tapi imannya belum benar. Nah, ini yang perlu untuk kita perhatikan: bagaimana kita itu menjadi orang yang beriman. Hidup dalam keadaan beriman, mati juga membawa iman. Iman yang dimaksud di sini adalah iman yang benar, iman yang sempurna, iman yang bersih murni, dan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Yunus ayat yang ke 9 dalam Al-Quran tersebut Diterangkan Innala dina aman Wa mitu soli hati Diyatihim Raghubhum di imanihim Tajrimintahdihimul anhar Fijannatin naim Sesungguhnya orang yang beriman Dan beramal soleh maka roh mereka yaitu Allah Ta'ala Itu akan memberikan petunjuk kepada mereka Di imani'im karena iman mereka Di akhirat dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Jadi kemuliaan hidup, keberuntungan, kebahagiaan di dua tempat itu akan didapat oleh orang yang benar-benar beriman Dan mau beramal sholat nah, Oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin R.A.W Kalau kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman Dan siap untuk beramal sholat Siap untuk masuk surga Maka kita upayakan diri kita membaguskan iman kita kita perbagusi iman kita ini, menjadi baik iman kita. Amal soleh kita juga kita perbagus. Tidak hanya diri kita, tapi juga keluarga kita. Istri-istri kita, ibu-ibu yang punya suami, suami-suaminya, anak-anaknya, keluarganya. Supaya sama-sama menjadi orang yang ber Iman. Karena kalau waktu di dunia ini sama-sama menjadi orang yang beriman, orang tuanya beriman, bapak ibunya beriman, suami istrinya beriman, anak-anaknya beriman, cucu-cucu, cicit dan kakek ke atas, ke kanan ke kiri keluarga kerabat sama-sama beriman. Iman yang benar meskipun derajatnya berbeda-beda Kapasitas keimanannya berbeda-beda Maka nanti di akhirat akan dikumpulkan oleh Allah Akan dipertemukan oleh Allah Bersama dengan keluarganya Bersama dengan keturunannya Bersama dengan anak-anaknya Sama-sama masuk surga kalau orang tuanya beriman, anaknya tidak beriman Atau sebaliknya anaknya beriman, tapi orang tuanya Tidak beriman, saudaranya tidak beriman Keluarganya tidak beriman Menyambung hubungan dalam urusan keluarga ini Di dunia Baik Di dunia ini Sukses, untung Misalnya demikian Kalau tidak ada Ikatan hubungan Dasar iman Dan islam Maka nanti di akhirat Akan terpisah Bapaknya beriman Anaknya tidak beriman Yang satunya masuk jannah, Yang satunya masuk Neraka Seperti Nabi Nuh AS, Dengan putranya Kanan ah. Orang tuanya seorang Nabi, seorang Rasul Tapi anaknya diajak untuk menjadi orang yang beriman Bahkan diselamatkan, mau ditarik, nggak mau Lebih memilih jalan hidupnya sendiri Akhirnya diajaklah bisa. Tetapi kalau kita ini beriman Orang tuanya beriman Anaknya beriman, keturunannya beriman Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam Surat tur ayat yang ke-21 Surat atur tur ayat yang ke-21 Walalina amanu durriyatuhum alhaqna bihin Orang-orang yang beriman dan Anak turunnya Jadi keturunannya orang yang beriman Garis nasab ke bawah keluarganya Itu mengikuti mereka Mengikuti orang-orang yang beriman <tuh> Orang tuanya beriman Maka anak-anaknya mengikuti orang tuanya bi -imanin. Dengan dasar keimanan Dengan dasar iman maka alhaqnabihim duria ta'um Kami pertemukan Dengan mereka itu Keturunan-keturunannya Jadi orang tuanya Dan keturunannya, keluarganya itu Berkumpul Sama-sama dimasukkan oleh Allah ke dalam surd -surd -surd. Nah itu yang kita inginkan Jadi kalau kita ini Menjadi orang yang beriman Maka kita upayakan diri kita keluarga kita istri dan anak kita semua yang ada dalam lingkungan kita dalam kekuasaan kita itu sama-sama menjadi orang yang beriman supaya kebersamaannya tidak hanya sebatas di dunia saja tapi kebersamaannya itu juga nanti sampai di akhir di akhirat oh. sama-sama masuk surga lamaran apa bener bukannya jadi suaminya masuk surga, jenengan masuk surga Anaknya juga masuk surga Nah kalau jenengan remen, kita masuk surga, anak kita masuk neraka Maka kita diperintah oleh Allah, jangan sampai kita ini mau enak sendiri, ingin masuk surga Tapi anaknya masuk neraka, keluarganya masuk neraka, istri dan anaknya masuk neraka Nah kita dilarang oleh Allah Ta'ala, sehingga Allah Memerintahkan orang-orang yang beriman Ya ayuhallatina amanu Kuhanku shakum wa ahlikum Kenapa kakek? Wa ahlikum nahroh Jadi orang-orang yang beriman itu diperintah Kuhanku shakum Jagalah diri-diri kalian Artinya menjaga diri-diri kalian itu, menjaga dengan iman, menjaga dengan islam, menjaga dengan amal-amal Wa Wa'ahlikum, demikian juga keluarga kalian Na'ron, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Maka upaya kita, usaha kita, kita membaguskan, memperbaiki diri kita, termasuk kita, kuliah dengan kaos yang lain kita Lebih mengutamakan Membaguskan keadaan diri kita masing-masing Kalau jenengan -masing. ngal diri, Membaguskan Amal Diri kita masing-masing Nah kita upayakan Tidak hanya kita, kita saja Yang berupaya demikian Tapi juga Istri, anak dan keluarga kita itu Bagaimana sama-sama Mendapatkan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> maka ini jenengan ngaos istri anak kita ketahit kalau jenengan sholat anak istri kita juga seharusnya sholat kita beramal sholat maka anak istri kita pun juga beramal sholat jangan kita niki rela hanya sebatas urusan-urusan duni Dunia nanti tidak bisa lepas, kemudian pulau jenengan pun punden, oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sementara misalnya anak turun, kita tidak beriman. Misalnya, anak untuk bila kita tidak mendapatkan doa anak yang soleh. Makanya, doa anak soleh itu penting. Berikut carane, datang anak itu soleh, nih. ya, kita ngaji. Orang tuanya ngaji, anaknya ngaji, orang tuanya beriman, anaknya juga beriman Mengikuti Allah dan Rasulnya, mengikuti dindul Islam Bapak, Ibu, kaum muslimin, warahmatullah, diimani Karena keimanan Jadi hubungan, ikatan, persaudaraan Baik itu nasab ataupun yang tidak ada hubungan nasab Ikatannya itu adalah bi Ikatannya itu dengan ke keimanan Makanya disebutkan Di dalam Al-Quran itu Bahwa sesama orang yang beriman itu adalah Bersaudara Innamal mu'minuna In Waktu sesungguhnya Orang-orang yang beriman itu Dalam keadaan bersaudara Karena persaudaraannya itu Diikat Dengan landasan keim keimanan. Maka bagaimana upaya kita supaya iman kita ini bertahan? Tetap dalam keadaan beriman dengan iman yang benar. Bahkan kita upayakan supaya iman kita ini meningkat. Iman kita ini bertambah kuat, bertambah kokoh nah upaya kita itu demikian seharusnya karena iman yang diterima oleh Allah iman yang benar iman yang sempurna iman yang bersih tidak boleh bercampur dengan hal-hal yang menyebabkan batal rusak dan cacatnya ke keimanan nah ini menunjukkan bahwa iman Seseorang itu bisa rusak Iman seseorang itu bisa batal Iman seseorang itu bisa cacat, cacat Nah kalau sudah cacat, rusak dan batal Maka imannya itu terpulang Tidak diterima oleh Allah Karena yang diterima oleh Allah itu Iman dalam keadaan bersih, iman dalam keadaan murni Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82. Surat Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanannya itu dengan Kedoliman Berarti imannya bersih, imannya itu murni, tidak ada campurannya. Kalau orang itu imannya bersih, imannya murni, Allah memberikan jaminan kepadanya. Ula ikalah mereka itu lahumul amnu, untuk mereka itu keamanan. Jadi mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jaminan aman. Min adabilah, aman, selamat dari adabnya Allah Wa Wahum muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan Petunjuk Jadi waktu di dunia ini Diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala Karena keimanannya Sebagaimana tadi dibacakan Di ayatnya itu Yahdiim diimanihim di Allah memberikan petunjuk kepada mereka Karena Imannya yang benar Maka Kita menjadi orang yang beriman Kita upayakan supaya iman kita ini tidak ada campuran-campuran yang menyebabkan rusak cacat, dan batas keimanan kita ini. tuas, salamur tuas, tuas jenenge jadi tuas ini no. No, butu, tuas, no. tuas. Imah, nih butuh tuas nih, tuas dari wong iman tidak mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. iman terus diakoni kali Allah taala. Kata disebataken dengan lebet al nasi mayyaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Bu. Sudah وَمِنَنَّا سِمَيَا كُلُّ Dari sebagian orang ada yang mengaku-ngaku أَمَنَّا بِلَّهِ Kami beriman kepada Allah Dan kami beriman kepada hari akhir وَمَا هُمْ Berikutnya? Itu kata Allah Wamahum هُمْ Itu artinya tidaklah mereka itu Orang-orang yang beriman. Artinya mereka bukan orang-orang yang beriman, hanya saja mereka mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir. Tapi tidak termasuk, tidak tergolong sebagai orang-orang yang beriman. Makanya ini penting untuk kita pelajari, untuk kita ketahui agar iman kita itu benar di hadapan Allah. Kemudian diterima iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iman yang benar itu yang bagaimana ikhlas karena Allah dalam menjalankan din Yang kedua, Hanif pun benar lurus mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam sehingga kalau kita menunjukkan iman kita dalam berupa ibadah, ibadah apapun yang disyariatkan kepada kita, asalkan dua syarat ini terpenuhi dalam diri kita, maka itulah kita menjadi orang yang beriman dengan benar. Agama kita ini juga benar menjalankan diri ini juga dengan benar. Wa ma'umiru illa Lahuddin kunafak Wayuhimu sholata Wayuhu tuzzaqata Wadhalikatinun Itulah din yang bener Din yang lurusnya bagaimana Ketika beribadah kepada Allah Ikhlas, murni Dalam menjalankan din ini Imannya eh, murni Imannya tidak bercampur dengan Sesuatu yang lain Yang menyebabkan keimanannya Cacat, rusak dan yang kedua, lurus benar mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam menjalankan din al-islam ini Ibadah apapun, baik berupa mahdoh ataupun huyru mahdoh Itu dikerjakan dengan dua syarat ikhlas karena Allah Yang kedua, ibadah itu benar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi yang diajarkan oleh Nabi itu adalah Al Qur'an dan hadis, Al Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah baru kemudian kalau menegakkan sholat ikhlas dan benar, mengeluarkan zakat ikhlas dan benar, arah dan tujuan zakat dikeluarkan, amal-amal Islam apapun yang bisa lihatkan menurut Al Qur'an dan sunnah ketika dikerjakan memenuhi syarat dua tersebut maka Walarika Koyimah yang benar ya seperti itu Tetapi kalau kita menyangka Menurut pemikiran kita Menurut persangkaan kita Menurut akal kita Kita menjalani ibadah Ternyata niat dan tujuannya Bukan karena Allah Karena pamrih, Karena ingin mengharapkan ucapan terima Kasih atau karena ingin mendapatkan balas jasa, jadi ada pamrihnya. Kemudian, yang kedua, kalau toh itu ikhlas. ternyata amalan itu tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka amal ibadah, meskipun disangka, baik, dan benar, boy rumah pula tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat subuh tiga rakaat tidak diterima walaupun dikerjakan dengan ikhlas sholat subuh dua rakaat, tapi niatanya bukan karena Allah juga tidak diterima oleh Allah Ta'ala sampai kita ini mampu menjadikan ibadah kita satu ikhlas karena Allah al ikhlas sumakana al Allah yang dimaksud ikhlas itu kita kerjakan Kita lakukan niat dan tujuannya Untuk Allah Karena Allah mengharapkan Ridhonya Itu ikhlas Yang kedua Benar Sesuai dengan tuntunan Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena ibadah itu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Taala. Ka Kaifana naqutu'u batha? Bagaimana cara kita itu beribadah kepada Allah Taala? Naqutu'u lillahi hakama amarona Allah. amarona sallallahu alaihi wasallam. Kita beribadah kepada Allah itu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan rasul karena kita diperintah oleh Allah ibadah Caranya beribadah pun juga harus sesuai dengan perintah dari Allah dan Rasulnya Tapi Bapak Ibu Pak Muslimin Rahimahullah Kalau kita beribadah kepada Allah ternyata kaifiyahnya Caranya itu tidak sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Maka ibadah itu margudah Allahu Akbar. Marduta itu tertolak, kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai puasa jangan terngajen di guau, jenengin loh, kuas, under, kuas. Amilatun nasibat, jadi setuas melakoni amal, rekoso semangat, giat itu ibadai tapi nasibah ternyata tidak mendapatkan hasil tidak mendapatkan pahala sama sekali di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Oleh karena itu kita berupaya Bagaimana iman kita murni Bagaimana iman kita yang bersih iman yang murni dan bersih itu khusus hanya untuk Allah ta'ala Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ma lillahi rabbil alamin. Loh jenengan pun apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ma lillahi rabbil alamin. Itu maksudnya artinya segala sesuatu yang ada pada kehidupan kita itu harus dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sholatnya untuk Allah karena Allah Pengorbanannya untuk dan karena Allah Ibadahnya karena Allah Hidup dan matinya juga lillahi robbil alami Maka kita harus mengikuti Allah dan Rasulnya supaya bersih Bagaimana kita bisa mengikuti Allah dan Rasulnya Pertama yang perlu kita iman kita ini tidak boleh bercampur dengan kezaliman. Iman kita tidak boleh ada campuran dengan kezaliman. Nah, dzolim yang dimaksudkan di sini adalah syirik. Yang pertama maksudnya adalah syirik jadi kita mengaku beriman Kita harus bersih dari Melakukan kesirikan Jangan sampai kita Berbuat sirik menyekutukan Allah Ta'ala Kalau ada Sirik walaupun Seberat darah Itu akan membuat Iman kita ini Batal, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak mau di sebandingkan <tuh> Allah ini berpura-pura, di suku ini, ini berpura-pura jadi Allah ini murni ibadah untuk mengatakan Allah, Allah. mulai ini saya diajari kali Allah Taala Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ini maksudnya bukan? kita tidak ilmu bahasa Arab juga ya? Fiil fa'il makul, lihat dengan bahasa Arab. Kita fiil fahil makul. Lalu makul ini ditaruh di ngajeng, tengah yang biasanya makul taruh dan buru dengan kosakata kalimat dalam bahasa Arab. Lalu dengan surat al-fatihah ini bu makul di dengan Arab. Nak butuh iya kah itu makul nak butuh fiil fa'il nggak Nah, kenapa Allah menempatkan makbul di depan Fi'il fa'il di belakang Ternyata menurut ilmu bahasa Arab Itu ada maksudnya Iyakah itu sebagai makbul Objek oh, yeah. Nakbuduh fi'il fa'il Itu maksudnya Tidak boleh Sedikitpun ada peribadatan Kecuali hanya kepada Allah Ta'ala <tuh> Kalau misalnya Nakbuduh Iyakah, ya Allah? Bisa saja itu ada persekutuan-persekutuan. Tetapi kalau makulnya ditaruh di depan, iyakah? Hanya kepadamu, ya Allah, nak butuh kami beribadah, maka tidak boleh ada persekutuan, tidak boleh ada sirik. Hanya kepada Allah harus beribadah kepada Allah. Dan beribadahnya kepada Allah itu bisa sampai pejah Wabud robbaka hatta yaktiakal yakin Beribadalah kepada Allah Beribadalah kepada Allah Wabud robbaka hatta yaktiakal yakin Sampai al-yakin mendatangi kamu Al-yakin itu maksudnya pati Kematiah al-maut jadi kalau kematian sudah datang kepada kita, habis sudah Jadi kita tidak perlu ibadah Tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu amal, sholat Jadi batas hanya sampai kapan kita beribadah kepada Allah Sampai kematian itu datang kepada, kepada kita Nah sarannya, kalau kita mati dalam keadaan Islam, itulah yang membawa keberuntungan kita Husnul Khotimah. Ini yang pertama Jadi iman kita harus bersih Dari kezaliman. Yang pertama berupa Syirik Yang kedua iman kita ini harus bersih Dari memperturutkan hawa nafsu kita Jadi kalau kita ini punya keinginan Kita ini punya kepentingan kalau keinginan dan kepentingan kita itu mengalahkan Allah dan Rasul-Nya Mengalahkan agama kita Itu tandanya kita itu sedang menyembah diri kita Tengok? Tengok, paham gak? Contohnya Kalau kita ini intia, kalau kita ini pekerja kalau kita disibukkan dengan urusan urusan dunia, kita dipenting pentingkan dengan urusan pekerjaan maisha kita. Kemudian datang waktu amal soleh bagi kita yang wajib untuk kita lakukan Sholawatul koms salat lima waktu yang Allah sendiri sudah menyatakan habidu al salawati wasolatil husko wakumul Betul-betul, jagalah sholat lima waktu ini Itu perintah Allah. Jadi, orang yang beriman itu diperintah oleh Allah supaya bener-bener menjaga sholat lima waktu ini. Amal infirati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal infirati ini amal pribadi kita dengan, dengan Allah. Jagalah sholat. Kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas apapun dari hidup umur dunia kita. Kemudian waktu-waktu sholat yang lima tadi memanggil kita, apa menyeru kita untuk mendatanginya. Kemudian kita lebih mementing-mentingkannya, bahkan kita mana melengahkannya atau kita ini meninggalkannya. Nah itu pertanda bahwa kita itu. Nah, Bapakku, pertanda kita itu terlena, terlalai dengan urusan dunia. dunia. Sehingga, apa itulah yang dikatakan oleh Allah, tentunya dengan -e. usaha dan teknik, yaitu hayatat dunia. Luih, gendu, luih, nemen-nemen, Menting-menting urusan, dunia, padahal, sak keluarga, dengan ngurus, itunya, Diarani Rani, Sukiyot, si Enek, Sing Enek, enggak noda sak pintas sih pulon jenengan undur janjian no harta berapa yang kita inginkan dengan responnya pulon jenengan umpek urusan tuh sampai kita lebih mementingkannya daripada urusan urusan akhirnya pelanggaran itu udah dosa kan jenengan itu rugi ya ayu amanu lah tukum amwalukum bala allah tukum andikrillah wamayyak al daniqa fakulaika umul kaf sirun fakulaika umul kaf sirun pasti dirugi. Jadi jangan sampai kesibukan urusan dunia kita, pekerjaan kita, menjadikan kita lalai dari dikrung kok. Eling tengahnya Allah taala ntar, kayak sholat di sholat. Ibadah, ibadah ibadah. Nah, akhirnya saking sibuke gedune ngoten Iki amati niku Jam luruh dalu pasar. Lalu, dali, tempat. Mungkin jam wolu mantuk. Mantuk-mantuk siap-siap mulakan tentang Bot Kabupaten Kota sampai jam 20 j25 jam Yesus mainnya besed siap-siap to toto matanya, di to toto dok dok dok toto toto dok jam dok dok dok film sekedar mungkin jam 17 si -si, jam 2 jam jam 2 jam Lurribrib terus bayar sholat kapan? Jadi awan nyambut gawe begini nyambut gawe sampai sholat subuh di kerjano kerjaan no, sholat asar di pegel waya itu, waya itu lah itu namanya terlalaikan dari dikromo yang dikatakan oleh Allah wa mayyak al dalika menjadi orang-orang yang rugi. Nah, kalau jenengan, mesin ini buatan purun. Tiang si rugi enten si purun. Yang dagang, tiyang dolanan untung. dan nah, per masalah ini dagang urusan kebaikan, ngoten nah, lho. panjenengan iman ini, jan -jan ini, Sebenarnya kita menjadi orang yang beriman itu sudah dibeli oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dipariki bayaran ruponi suwargo Kuruna betul Bu Pak Kuruna Pun dikumbah Allah ta'ala Inna Allah hashtara minal Allah membeli orang-orang yang beriman lo jelas ya. Dengan surat At-Tawbah 111 Orang-orang yang beriman itu dibeli oleh Allah bi amwalahum wa amfusahum. Harta mereka, diri-diri mereka dibeli dengan apa? Bi anlahumul jannah. Dibeli dengan surga. Lah kula njenengan dipumpas kali Allah kalian swarga remene putusan-putusan mesti wonten. Kita merasa senang karena kita ini dibeli oleh Allah dengan surga. Artinya kalau kita ini dibeli oleh Allah dengan harga surga Maka kita harus menjadi orang yang benar-benar beriman Yang pertama syaratnya Jangan sampai hawa nafsu kita itu mengalahkan agama kita Jangan sampai hawa nafsu kita itu membuat diri kita itu kalah dalam menjalankan dinul Islam Jangan kita memperturutkan hawa nafsu kita, karena kalau kita sampai memperturutkan nafsu kita, nikutan danin angel, itu buruk. yang Ya, enggak dong. Karet, menurut gue. Tuturane gambal nongangel, kita itu buruk. Jadi nggak ada yogo. Istri kadung yakin. Kengin itu turin nubatan kita Oh, kadung karet kok nonton karena kudu dituruti maka kudu dituruti maka orang yang memperturutkan Hawa nasu itu menurut banyak hadis salah satunya itu lai tahu taubat tidak diterima tobatnya oleh awa ta'ala soalnya anhel dituruti botan kurun tobat toba. ada dua golongan yang tidak ada pertobatan dari Allah subhanahu wa ta'ala Laisa taubah min Allah, ta'ala Hawa wa ahlubida. Jadi dua golongan yang susah untuk bertobat dan tidak terima tobatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu kemudian orang-orang yang melakukan bid'ah Bet'ah itu mengajak-ajakan satu perkara urusan agama yang menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa'alihi Makanya dalam urusan ini, pemikiran kita, perasaan kita, hati kita, tobiat kita, akhlak kita, semua yang ada pada kita harus kita tunjukkan mengikuti Allah dan Rasulnya Jangan sampai akal kita ngakali syariat. Jangan sampai pemikiran kita melebihi al Islam ini. Surabowo, masya Allah banyak pura, makluk belum. Aku loro sekak sholat tak popo wis. Alasannya loro modal itu. Masya Allah kak luar lagi hilol, loro. Padahal solih ko iman, tak ilang takstati, tak kok iden, tak ilang takstati tak kok Solat tetap wajib masih nah, muka nah, sorong masih tak sorong. Nih kalian ya sholat karo lumbuh, buatin sakit sholat lumbuh gih karo turu, buatin sakit sholat kali turu gih sholat kali bil imai, umi umi sholatnya dengan isah isarat. Nah kalau tidak bisa sholat dengan isarat baru di di sholati Nanda -nanda. Jadi buat saya sholat, di sholat tidak sakit, jadi di sholati, sakit, ya di sholati maaf, buat <tun> Nah ini penting Bapak Ibu kaum muslimin rahimah makanya di islam, agama kita ini al islam ini, itu berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah maka kita menjalani hidup ini ya harus mengikuti Dalil yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Pun sampai kalau jenengan mengikuti agama ini nuruti tanah Pun sampai kalau jenengan menuruti agama nuruti pemikiran-pemikiran kita ini cocok Yeloh ini botol-cocok, botol-botol-botol Kita menjadi orang yang beriman tidak demikian Sampai dikatakan di dalam hadis. Laukan tinggir, Seandainya agama itu berdasarkan pemikiran, berdasarkan akal, berdasarkan nalar, berdasarkan perasaan, ini saya dalam urusan mengusap sepatu pada waktu dulu. jenengan nanti tuh wudhu, damel, sepatu, derek, nah, Pak. Dede, sekali-kali dicoba. Karena Nabi juga pernah berwudhu menggunakan ini, penutup kaki. Penutup kaki itu menjadi kan bahasa Arab, jenuhnya, "hot" terbuat dari kulit. Dan di kulit sana ini kaos kaki, nopo sakit nopo, sepatu nopo, itu dilakukan pada waktu melakukan perja, perjalanan kaitan masjid misalnya gerigi dengan butuh tambal sepatu terus sholat lagi sepatu gitu, di, di siap siap mau mungkin kaya takmir masjid barang sepatu nah, ya. tapi hukum asalnya boleh nanti. hukum asalnya boleh cuman yang tidak lazim karena di sini sholatnya kita pakai alat seperti ini kalau di sana dulu sholatnya padang pasir sholatnya pakai sepatu gitu, jadi langsung alasnya nggak pakai tekelnya, atau saja, atau tidak Jika kalau sujud ini, jindaknya ini terkena Pasir, maksudnya, saat ini kalau dijadakanlah, maksudnya Nah, cuman ada sunnah, ada syariat Kalau kita sedang melakukan perjalanan Dinas, atau bekerja, atau apa, pakai top, itu pakai sepatu Kita boleh butuhnya tidak sebagaimana Kita berwujud sebagaimana mestinya, butuhnya bagaimana khusus mengusap sepatunya itu yang paling atas saja, yang bawahnya tidak boleh. Lu mesine lek nurut akal ya, nurut akal sing digawe melaku sing nah, tenek. Apa Tembolok Itu yang paling awal yang atas ini bersih buntun. Kenapa yang diusap kok yang paling atas, sedangkan yang di paling bawah tidak diusap Itulah Dinul Islam ini tidak berdasarkan pemikiran Syariatnya begitu Kan Dinul Islam itu sifatnya tauqifi. Tauqifi itu kita ngikut kita mandek mengikuti Allah dan Rasulnya Apa kata Allah, apa kata roh, Rasul Kenapa kok begini Allah akbar Kenapa kok tidak begini, belum berkeluger? Misalnya, karena ada sebagian barangkali menolaknya, kita, "Allahu akbar," kemudian ibu terbengkalung, mungkin pada itu tidak dicontohkan. Kenapa kok "Allahu akbar" langsung begini saja? Karena memang itu yang diperintahkan, itu yang dicontohkan. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Jadi dinul Islam tidak berdasarkan akal pikiran kita Dinul Islam tidak berdasarkan perasaan atau pertimbangan-pertimbangan nalar kita Dan din ini tidak mengikuti hawa nafsu Justru hawa nafsu, pemikiran, perasaan Dan hati kita itu harus mengikuti Allah dan Rasulnya mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wa alihi Itulah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. sallam La yu'minu ahaduhum hatta yahunahawahu tabaan lima Kata Nabi, seseorang tidak akan menjadi orang yang beriman Kecuali pemikirannya, perasaannya, akalnya, hawa nafsunya mengikuti apa yang Rasulullah SAW bawa yaitu dinul Islam. Jadi, pikiran kita, perasaan kita, hawa nafsu kita harus kita kalahkan. Kita lebih mengutamakan Allah dan Rasul-Nya apa kata Allah di dalam Al-Qur'an demikian juga apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam baru itu menjadi orang-orang yang beriman tapi nih kalau njenengan sih napa disik no disik-disik akan urusan agama niku kalih nalar ngeten sampai ninggalno kewajiban wajiban niku ini berarti menyembah dirinya sendiri, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan-nya. Nubuat eh, itu, enten disebutkan di dalam Al-Qur'an Aroaita <sad> manita foda ilahahu hawa. Aroaita manita foda hawa mukilahahu. Itu seperti ayat yang terkait Ta mani ila hau Jadi, ada orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai tuhannya. Itu disebut di dalam Al-Quran, Surat al furqan ayat yang ke-43. Maka, Bapak Ibu Kaum Muslimin dan Mahkamah, marilah kita ikut usaha untuk menjadi orang yang benar-benar beriman. Iman kita ini benar sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak bercampur dengan sesuatu yang menyebabkan iman kita ini batal cacat sehingga kita menjadi minah orang-orang yang rugi di dunia juga mengakhiri rugi di akhir. Nah, kalau sampai akan itu mungkin Tidak desakan tambahan ilmu manfaat, tidak desakan tambahan suruhan rohman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan kita ini bisa intibah Kepada sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu wa Alaihi Wasallam, dan kita berharap agar kita bisa istiqomah dengan iman dan Islam kita, sehingga kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan wassalatu wassalamu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh